Enggak, entar Ini, entang. ini Oke okay. Enggak salah, itu ada orang nih Apa? Sister tuh Dia tunggu siapa itu